Assalamualaikum Masih uh, Membahas Film KKN Desa Menari Teman-teman uh, Jadi yang saya mau bahas Di sini fenomena Fenomena yang saat ini Lagi sindrom ya lah Sindromnya itu apa teman-teman Saat ini lagi sindrom Nari Sehabis nonton di bioskop Itu siapa itu yang Pemeran Ganderawani Apa Gendrawani apa Gendrawani yang uh, dipenari di KKN Desa Penari di film KKN Desa Penari di mana saya melihat uh, di story-story uh, TikTok, Facebook, Instagram, Youtube Netizen orang-orang ini habis nonton di bioskop itu pada bikin vite-vite bikin konten nari-nari nah ini mungkin fenomena yang epic ya yang perlu kita bahas ya apa motivasinya apa gitu loh. atau mungkin terinspirasi sama gendrawani itu apa gandrawani gandrawani ya namanya ya saya lupa saya saya uh, orangnya gak pikun pelupa <ganti> jadi uh, netizen Ya, atau penonton Mungkin terinspirasi Sama penari Atau pemeran gandrawani tersebut Jadi semuanya pada gini-gini sebut Ya aku sih Ya ngakak Ya suka Sukanya dalam artian eh, Seni Atau budaya Budaya Indonesia Bangkit lagi karena Film KKN Desa Penari lah Apa Buktinya, apa faktanya Ya seperti halnya Banyak orang-orang yang saat ini Mulai bergaya Atau mulai terbawa Suasana Terbawa image-nya, terbawa auranya Terbawa auranya Oleh si penari Pemeran di film KKN Desa Penari teman-teman. Dan setiap Saya scroll tiktok Saya scroll Uh, Sosial media lainnya Yang saya lihat uh, Para cewek-cewek pada Nari-nari semua dengan melakukan Gerakan-gerakan uh, Seperti gerakan di film KKN Desa Penari tersebut Dengan son, -son yang saat ini Lagi viral ya teman-teman ya Gendrawani ya namanya Gendrawani uh, Mungkin uh, sambil Aku ngerokok ngerokok Biar kita ngobrolnya agak enak teman-teman sambil ngopi-ngopi juga biar gak sepaneng teman-teman yang belum ngopi silakan ngopi. Ya nggak ngopi ngeteh aja nggak apa-apa teman-teman. Jadi gini, mungkin ada sisi positifnya. Jadi uh, film KKN Desa Penari di sini ada uh, sisi positifnya anjir ya, susah banget ngobrolnya, ngomongnya. <tuh> Jadi ada sisi positifnya membangkitkan image membangkitkan aura, membangkitkan jiwa seorang ibaratnya e, jiwa ruh budaya, ruh seni, dimana e, saat ini di generasi milenial atau di zaman milenial saat ini, e, terutama budaya, terutama seni itu sudah banyak ditinggalkan, sudah banyak dilupakan, dan bahkan e, generasi-generasi milenial bahkan anak-anak muda APG dengan seni dengan budaya mereka sudah malu mereka sudah tidak mengikuti mereka sudah tidak mau andil dalam melesterikan melestarikan budaya teman-teman dan anak-anak muda saat ini generasi milenial saat ini mungkin lebih cenderung ke budaya asing ya atau budaya luar negeri, semisal seperti k-pop Korea atau Barat atau ke Arab- Araban, sedangkan budaya sendiri budaya Jawa budaya Nusantara sudah mulai redup sudah mulai ditinggalkan dan terkikis oleh perkembangan zaman perkembangan kemajuan teknologi dan lain-lain. Tapi di sini saya berharap ya film uh, KKN Desa Penari ini nanti ada part-part berikutnya ya. Jadi entah berapa tahun lagi diupdate lagi, dibikin film lagi cuman dengan suasana yang lebih epic lagi, dengan suasana uh, dengan alur cerita yang lebih lebih menarik lagi ya karena antusiasme uh, atau asmofir asmofir uh, para penonton asmofir para netizen asmofir para masyarakat khususnya di Indonesia itu sangat antusias banget dan bahkan di bioskop bioskop uh, sampai antri antri tiket di bioskop bioskop uh, sampai uh, sangat ramai sekali untuk menonton uh, film kakaian desa penari jadi sutradaranya ini uh, produsernya uh, Max harus bikin part lagi mungkin bikin part yang lebih greget lagi lah bikin part yang bikin pat ya, tapi konsepnya tetap kakaian desa penari hanya saja uh, dengan konsep yang lebih lebih greget lagi lah bagus karena e, buktinya saja Asmofir sangat luar biasa sekali apalagi saat ini didukung dengan sosial media. media saat ini e, didukung dengan e, apa marketing apa sistem marketing atau teknik marketing e, sosial media untuk menyebarkan untuk memperkenalkan Untuk mempromosikan uh, Sebuah film Atau sebuah uh, Karya ya teman-teman ya, Terutama uh, TikTok Saat ini TikTok ini kan lagi Lagi booming Dan bahkan semua orang pasti uh, Punya uh, akun TikTok Hampir mayoritas teman-teman Dan uh, Film KKN Desa Penari Lebih viral Atau lebih dikenal Lewat Uh, Tiktok, ya kedua YouTube ini gitu. Bagus, uh, Gandrawan itu bagus. Jadi auranya, feel-nya daya pikatnya luar biasa sekali. Uh, sampai uh, orang ingin mengikuti gayanya, orang ingin mengikuti eh uh, apa ya karakternya bagus sekali jadi uh, saya berharap kedepannya entah ya maksudnya dengan bukan dengan waktu yang dekat ya mungkin dua tahun lagi atau tiga tahun lagi dibikin uh, film KKN Desa Penari lagi Ayo monggo kalau sutradara-sutradara uh, lebih anulah lebih bikin karya lah bikin film yang yang konsepnya itu Indonesia banget gitu loh dimana menceritakan uh, karakter bangsa Indonesia karakter uh, negara kita gitu, yang original yang ori ini loh kita kenalkan ke dunia perfilman kita kenalkan ke dunia internasional uh, bahwa negara kita punya film film yang berkualitas film yang punya uh, dedikasi tinggi teman-teman ya, gitu. Ngopi-ngopi dulu guys. Mungkin teman-teman ada komentar. Oke, okay, gitu saja. Mungkin uh, pembahasan dalam sindrom uh, atau Uh, ini tak kasih judul apa ya <laughs> intinya judulnya nanti ini intinya uh, dampak uh, dari orang nonton bioskop terus dia nari-nari nggak -nari, tahu nanti tak pikirkan judulnya-judulnya apa yang jelas videonya sudah saya bikin mungkin gitu saja saya sampaikan uh, terima kasih jangan lupa like, comment, dan share channel youtube Pratipidadari jangan lupa share komen, dan like Salam dari saya, Ratu Bidadari, Dukun Kondang, Idola Sejuta Umat.